Guys, Assalamualaikum. Aku Daniel. So, welcome to the escape. Okay. Today, aku nak buat satu video experience aku, time aku pergi dekat Penang Hill. Macam mana tu? Dia punya pengalaman kan? Okay. Uh, sampai dekat Penang tu, kitorang just book hotel uh, through the Oyo Hotel. And then, Um, kita orang jalan-jalan Cari makan Setelah makan tu Kesokan harinya Kita orang pergi Mana? Uh, Pining Hill uh, Apa? Dalam Melayu dia apa? Bukit Bendera Kita orang pergi ke Bukit Bendera dan kita orang Climb lah Naik naik train tu sampai ke atas Okay ada satu kejadian pelik Bukan pelik lah Dia macam Ada something Ada satu istiadat itu. Kita actually ada macam Istiadat beraja kan So Maybe raja daripada Apa Raja ataupun sultan uh, Dekat Penang Ada istiadat kat tu. Nak kena naik atas Melawat semua dekat Penang Hill Then um, uh, Manager Penang Hill tu cakap dengan kita orang Kita orang kena uh, Stay kat atas dalam 4 hours maybe Aku lupa This happened Last year Tahun lepas 2019 <coughs> Then kita orang pun okey lah 5 jam je Biasalah Dia naik atas Naik atas Sampai dekat atas tu Macam biasa Jalan-jalan Busing Tengok something Then take picture Capture Some Moment kat atas There Okay uh, Ni adalah saatnya Tepat Pukul 7 uh, Eh Kita orang turun pada pukul 5 petang Ah 5 ataupun 6 lah Round 5 ke 6 petang macam tu Nak turun Train Bila train dah separuh jalan Tak sampai separuh 1.4 sampai bawah tu 1.4 daripada tu Train sangkut guys Train sangkut Ah uh, Take the time uh, 30 minutes 30 minutes So korang bayangkan lah Tapi nasib baik lah Ada aircon Walaupun ada aircon tak turun bawah Stay Dia akan menjadikan bosan tau Polis banyak tadi tu sebab polis uruskan uh, istiadat kat bawah tu dan dia orang urus uruskan ada yang eh uh, sam anggota uruskan dekat bahagian atas kan. Then um, setengah jam jugalah tunggu. Lepas setengah jam tu uh, seorang anggota polis datang bagi kita orang dan bagi tahu tren rosak dan kita perlu turun melalui anak tangga guys. Gila tak gila guys Daripada atas yang tinggi tu Kena turun daripada atas sampai bawah Gunakan tangga Aku tak kisah Tapi bagi orang-orang yang Dah berumur Orang-orang yang ada masalah kaki Masalah berjalan Sedangkan berjalan daripada Jalan yang dekat pun orang dah sakit kaki Apatah lagi jalan Turun anak tangga Okey, Aku ada satu Benda bukan konsep tu Memang fakta Kalau kita naik tangga Kita tak akan rasa Sakit kaki kita sebab apa Sebab kita memaksa kaki kita untuk turun. Tetapi kalau kita turun tangga, turun tangga ni, um, macam tekanan graviti tu memaksa menolak um, body kita ni untuk jatuh turun, turun, turun ke bawah. Itu fakta. Bagi aku lah, uh, based on my opinion. Then, so nak tanak pun, just follow je lah, turun, turun, turun, turun, turun. Then, uh, um, Turun, turun, turun Punya turun adalah Take macam Like What um, 45 minutes um, Aku dah ke depan Adik aku pun dah ke depan dua orang. Then adik aku yang baby ini polis yang dukung Mama aku dengan papa aku kat belakang Sebab mama aku dia Kaki dia dah sakit-sakit Biasa dah berumur Bukan berumur lah Macam pendapat patah kaki So Kaki tak boleh nak terpa, Dipaksa sangat lah yang tengah nak turun tu. Tiba-tiba... Mama aku... Terduduk guys. Sebab apa tak mampu lagi nak berjalan dah. Dengan dia ada... Asma. Dia ada semput. Dengan... Bekas patah kaki. So... Fikir-fikir sendiri lah. Haa... Ah, banyak lagi... Mangsa-mangsa yang lain. Ah, Tapi mama aku yang paling teruk Aku rasa. Hampir pengsan kat situ. Tapi... Nak tak nak paksa Mak aku ambil masa lebih kurang 1 jam ke 1 hour 30 minutes Something like that Sampai je dekat bawah Reporter datang Berapa banyak reporter datang daripada media dekat Penang Untuk um, ambil report, ambil statement dekat Mangsa-mangsa Mangsa-mangsa dekat Penang Hills ni Yang terkandas dekat dalam train. Antara salah seorangnya, mak aku dan aku So, kita orang di, apa ni Di, soal sias, bukan di soal sias lah. Take a statement Statement, dan um, Pihak manager tu <coughs> Dia belanja kita orang, one family Eta eh, mama dan papa aku tak makan Dia belanja aku, adik aku Tiga orang, empat orang, belanja makan Dekat, A&W Eh, ah A&W restaurant Makan apa puas-puas Order lah banyak, banyak sebab dia buat mark Dia Tak reti nak jaga uh, Selenggara Dia punya train So dan kali uh, Bukan kita nak Kita nak condemn tau Kita uh, Cakap ni Kita luahkan ni Sebagai untuk Macam Bagi company Daripada Penang Hills tu Memperbaiki Untuk get Improvement For diorang punya Sistem um, Diorang punya Cara pengurusan Train Memang Sedih sedih sedih memang sedih Gila lah tak sedih kan Aku ada asma tapi aku tak sempat time tu Mama aku lah kaki dah sakit Adik aku polis dukung saya bawah uh, Polis uh, polis kat situ minta kita orang pergi balai Boleh buat, buat polis report Dan kita orang malas nak panjang cerita Dah dapat sampai bawah satu family Dan orang-orang lain dapat turun bawah Kira okey So just kita orang balik pergi hotel Eh tak uh, Balik pergi hotel Aku dengan bapa aku pergi beli makan Esoknya kita orang terus um, Pick up Pick up barang Dan balik selangor ah. uh, Itulah sampai sini video aku So guys don't forget subscribe Like, comment and share our videos uh, Okay aku nak promote uh, Maybe sebelum masuk 2021 Aku akan release dua single Dan aku akan release full album aku Untuk album terang Album berjudul terang Um, aku ada lebih kurang 12 lagu ataupun 14 lagu, aku lupa Then dalam masa yang sama uh, Pada tahun 2021, tahun depan kita orang akan release Kita orang akan launch our new movie Sahabat Itian Takdei Presents Tony um, Gandingan pelakon-pelakon yang banyak So, tu je lah sampai sini ya uh, Escape The House Peace, Assalamualaikum Dah tengok tu subscribe lah, nak kena ajar ke?